Hmm. nah ini jadi sebenarnya nembak eh ya. nembak nembak suatu rumus fungsi kuadrat ini pasti kaget fx f yang kita cek gitu f sama dengan bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c ya nah jadi kaget kalau 0,5 ini f 0 sama dengan 5 1,6 berarti f 1 sama dengan 6 Nah, min 1,12 F min 1 sama 12. Nah, itu secara kalimatnya. Ya. Kalau 16 6, berarti A kuadrat, x-nya diganti 1, B dikali X, B kali 1, tambah C. 6, ya. Jadi A plus B plus C, sama dengan 6. Kalau F min 1, berarti A dikali min 1 kuadrat, tambah B kali min 1, tambah C, sama dengan 12. Jadi, Min 1 kuadrat 1. 1 kali A, A. Min B. Nah, ditambah C. Sama dengan 12. nah Ini sebenarnya bisa kalian bikin persamaan ini. Ya. Eliminasi ini. Antara persamaan 1, persamaan 2. Nih. Kita langsung paca eliminasi. A plus C nya itu. Kita kurang. 12 kurang 6. 6. Eh. Min B, min B. Min 2 B. Jadi B nya 6 bagi min 2, min 3. Min nah baru kagak kita ke f0 berarti ini a dikali 0 kuadrat tambah b kali 0 ditambah c sama dengan lima jadi 0 tambah c ya c itulah ya 0 kuadrat 0 0 kali a 0 b kali 0 0 ya nah jadi kagak substitusi ke ini sebenarnya jadinya kagak persamaan 4 dan persamaan 5. ya jadi kita masukkan nilai oh, B dan C itu ke sini sama 1 B nya tadi 3 C nya 5 eh. nah ini 5 kurang 3 2 kan, 2 tambah berapa hasilnya 6, berarti 6 kurang 2 4, eh. berarti 4 X kuadrat min 3 X Sebenarnya ini selesai ya. Nah, tinggal tiak salin ya. PR-nya. Nah, sudah lah dijawab. Oh, sudah dijawab. Soal latihan tadi. Diterangi pakai zoom Kamu gurunya, kok? Pakai klasmit. Oh klasmit. Jangan lebih lebih paham ya. Nah, hmm. ininya, disuruh ngegambar gambar gerak iya, iya disuruh digambar di buku yang petak peta kecil-kecil -peta, itu oh, iyalah itunya kalau ngegambar prinsipnya saya ini jadi kan tadi kita dapat nih 4x kuadrat min 3x tambah 5 nah ini kalau nak kita pakai analisis sebenarnya pajak kita faktor ke eh. Nah, atau kalau nak faktor ke susah Langsung kita ke Excel ya. Di Excel kita bikin yang cek kemarin Jelas ke Jadi kaget. Okay. X okay. absisnya Habis itu 4x kuadrat Kita cari itu kan? ya Sesuai dengan Rumus yang inilah fungsi ini best itu min 3x nah ini ubah dulu, jangan general, kita ubah teks nah, jadi min 3x ya. nah, konstantanya 5 jadi kaget, kita dapat fx, ya. fx nya sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 5 nah, ini jadi x nya kita bikin, taruh ke lah, kalau nak bagus tuh uh, bikin dari minus 5 misalnya minus 5 sampai positif 5 nah. satu tambah Nih. Nah. misalnya nah, nah ini 10 titik kita ambil jadi kaget bikin grafiknya 4 4 kali A dua, kuadrat. Nah, itu boleh minimal dikorekkan 25 lima, dua lima kali empat seratus. Nah, tarik sampai bawah. Bistu min mentigonya, nah, Min 3, Eh, dikali A 2 tadi. Nah, min 3 dia kali minimal plus lima belas. Nah, 5 -nya ini tarik. deh konstanta nih nah tujuannya ngapok kalau kita tulis simoni ulang karena kaget pasti fungsi kita main ini be kita jumlah ke uh, seluruh baris yang sama di kolom B sampai D sini berhubung nah, sama ya. nah B 2 sampai D 2 nah jumlah ke seratus tambah lima belas seratus lima seratus dua ya gitu juga dengan baris lainnya, tarik nah tinggal kita gambar grafiknya kita blok yang absis sama ordinat nah pas jadi abis ngeblok x ya di keyboard kalian tuh tekan ctrl baru tekan lagi klik bawa wow. nah, ya jadi kaget insert grab scatter nah inilah namanya tinggal kasih judul Chartnya, ya judul tabelnya f(x) sama dengan 4x kuadrat ya, min 3x tambah 5. Nah itu selesai deh. Penting kalian sebelum Ya kalau cek gambar itu serah, nak ya. kalian print, nak kalian mak mano calak-calak kalian nih, Nah kalian print, nah, ya. nah, print jiplak, apu nak langsung di forward ke gurunya. Cuman yang penting kita harus harus, harus bikin ininya. Ups. ini lupa dulu Nah harus ada ininya. Tabel ini, ya. Kalau kalian bikin tabel ini, guru yakin, oh berarti budak ini nyarinyan, ya? Karena tabel itu dasar ini kita, dasar data istilahnya, ya? Nah baru kaget di copy, ya? Nah itulah kurang lebih, ya? Gambar dari grafik itu, ya. Nah, jadi, kakek kalau grafik itu dianalisis, ya. Nah, kakek bikin di slide baru, ya. Nah, Google classroomnya nya mainnya, ndak? Tidak, tadi enggak. Nah, ibunya manual nulis tangan. Tangan, kalau lebih paham kan? Iya, lebih paham dibahas. terus fotonya dikirim ke grup celah. Ya, eh, ininya kita kalau pakai Excel ini lebih rata. Eh. Gak, Eh, jadi ini kakek kurang lebih. Kalau nak nyari sumbu simetri, analisisnya eh. ya kurang lebih di daerah positif sumbu simetrinya di tengah-tengah sini. Untuk titik yang lebih presisi, kita pakai rumus x ekstrem, min b per 2a. kan B-nya min 3, A-nya 4. 3 8. Nah, itulah. Jadi kan kalau di antara 0 sampai 2 ini 1. 3 per 8 itu kurang lebih, kurang dari setengah. Nah. Kurang lebih di sini, ya, Ge? Nah, itunya. Ya, X ekstrimnya, ya, kan? Nah. Di 3 8. Kalau nak nyari Y ekstrim, ini kan di atas, di daerah positif juga ordinatnya, ya. Eh? Ya ekstrim itu berarti kaget F3 per 8. Ya. Jadi 4 dikali kuadrat dari 3 per 8 kurang 3 kali 3 per 8 ditambah 5. Jadi ini sekitar 9 per 64 bagi 4, 16 ya. Jadi kurang 9 per 8 tambah 5. Jadi kaget 16, 9 kurang 18 tambah 80. 80 kurang 9 71 per 16 ya nah, 71 per 16 itu sebenarnya sekitar 4,4 64 eh, 7 4,5 lah kurang lebih nah di sini kaget nah kalau kalian nak ngezoom ini kan kelihatannya wih oh, dempetnya aneh jadi kalian loncatnya jangan satuan Excelnya ubah tadi Ya, ini sebenarnya analisisnya 47/16 nih. Nah. Jadi kita ubah, ya. Kita ubah cak mano loncatnya. Nah, ini kan titik potongnya kalau C-nya nih di limau ini, ya, di limau Dari Nah, kita ngubahnya jadi jangan mainnya di mainnya jangan terlalu luas. Data kita ini tadi terlalu luas. Yang yang ini tadi. Okay. Yang Kak Kirim. Nah ini. Ini terlalu luas. Loncat satu nih. Jadinya itulah kelihatannya Cak Jomplang. Bukan Jomplang siapa Cak agak makso. Pas karena gambar keempat tujuh per enam belas kan. Nah, jadi kaget. Tekniknya. itu kita ubah intervalnya ya. ini rumusnya tetap sama ya. nah. sebenarnya sama ya. nah cuman kakek jangan dari min 5 kita ubah kita taruh ke lemaknya apa-apa minus 2 nah minus 2 ya Nah cuman kakek loncatnya Satu tiga per delapan Eh yeah. loncatnya jadi Sama dengan Ini ditambah 0,375 Nah Eh yeah, jadi loncatnya dikit-dikit weh Sampai minus dua lagi Nah alna ngejengok grafik yang lebih akurat untuk sumbu ekstremnya, ya. Nah, jadi kakek di sini, nah, emang desimal-desimal deh resikonya. Kalau nak make terserah sih sebenarnya ini boleh desimal, boleh pecahan. Eh, ya. kalau nak maki pecahan, blok dulu. Nah. Tinggal kakek ubah more number formats ya. Kakek kita ubah pecahan dengan penyebut yang 3 tempat 3 nilai tempat Nah fraction uh, up to 3 digits Nah Jadi, ini dia ya. Jadi kalau ini 10 Ini minus 1 5 per 8 gitu Ya Nah, kayak jadi dapat x ekstremnya tadi enggak? Tadi kan di soal tuh kita dapat 47/16 kan. Ya, x ekstrimnya X x ekstremnya 3/8, sori. Nah, 3/8 oh udah, udah enggak ya. Terlewat ya justru. Jadi kita mulai datanya dari ini beh Biar dapat 3 per 8 Dikurang seperempat eh. Dikurang seperempat jadinya Minus 2,25 Nah, dapet yang 3 per 8 kan? Nah, kalau cek ini jadinya kakek. Nah, eh, grafiknya nih. Nah, lebih bagus ini. Ya, tepat di tengah-tengahnya nih, 3 per 8 ini. Ini, nah, ini, kalian bandingkan dan grafik tadi. Kalau tadi kan agak bingung ya titik tengahnya di mana. Nah, ini lebih jelas, lebih akurat ya. Nah, chart title sama ini ya. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya kita tuh tidak merubah nilai tempat ya tapi kita tuh ngezoom lah istilahnya deh ya. apa zoom zoom in istilahnya tuh nah pakai data yang ini jadinya oke cek mana nih ada yang minum Aku pengen praktek kalian? Kalau pengen praktek sebenarnya paca. Kalau kalian zoomnya pakai laptop, nah security-nya kakak Ano ke low participants to share screen. Nah itu. Oke, kalian coba juga. Aduh. mana? Ya, Jor? Tertarik? Update mana, PM? Abda ada juga, Dak, Mani? Data. Belum sampai fungsi kuadrat? belum belum ya santuy ya. nah, ini kalian fungsi kuadrat ini sebenarnya eh ya, dari excel ini ya kalian print dulu jiplak nah, rapi jadi ya itu teknik hackingnya ya di jiplak di buku petak-petak bulo nah pakam nah, perlu lagi nak mistar-mistar ya ya contoh-contoh ini contoh -contoh jadi kita tuh berbasis data ya yang bagus ya casenya kita ya. kalian patut berterima kasih ke guru Tia yang sudah ngasih PR ini ya. jadi kakak bahas ke ya udah dong ketinggalanian lah PM PM kan gimana gitu ya nah mana ponen terus <laughs> ada perubahan <guluh> fungsi kuadrat ini eh bi maju juga kayak ada pertanyaan nda nih soal pertama jadi kakak lengkap ini bahas dari ngegambar manual analisis gambar nah, jadi kalau kita nak menganalisis market grafik yang baru tuh lebih apa istilahnya kita nak, nak bikin analisisnya lebih ini lebih presisi, lebih teliti ya yeah. Bandingkan ya. Kalian ngejingoknya Ben. Dari kalian ngejingoknya ya. Pas kakak nulis yang di sini 3 per 8. Waduh. cak susahnya, nih aneh. Ini dibagi dua kan. Satu. Satu di antara nol setengah. Terus mengot-mengot Putus-putusnya nih kan. Bandingkan uh, ilustrasi yang pertama ini dengan yang grafik kedua. Yang barusan kakak gambar. Nah. Ini kan lebih... Kita lebih apa, ngejingoknya tuh langsung ketemu titik tengahnya, ya, karena loncat datanya 3 per 8 tadi, ya kan? Nah, ini lebih ketemu langsung ek ekstrem, ya, kan? Nah, ya ekstremnya ialah sekitar ini 3 per 8 tadi, kan? 47 per 16, nah ini titik balik minimum ini jadi. nah itu istilah-istilah ya, dalam fungsi itu ya kalau dia empat empat ini kan lebih dari nol mangap ke pucuk berarti hadap ke atas dana ya. nah ya empat tujuh per enam ini namanya y ekstrim ordinat ekstrim ordinat terendah ya Ini analisis grafiknya, ya. Jadi dia sebenarnya ada lagi yang bisa dianalisis ekstrim lebih dari nol, positif kan. 3.4.8 ini. Nah dia, ada lagi yang bisa dianalisis, diskriminan ya sebenarnya. Da? Diskriminan itu rumusnya B kuaret min 4 AC. B nya minus 3. 4 dikali A-nya 4, C-nya 5. Jadi 9 dikurang 180 minus 171. Nah, ini kan diskriminannya kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti dia tidak memotong. Eh. Satupun titik di sumbu X. Jadi ini sumbu x titik yang nol ini dia pojoknya. itulah dia eh? diskriminan lebih dari nol. Kaki ada juga diagnosis banding selain dia kurang dari nol ada diskriminan tuh sama dengan nol. Ini dia menyinggung satu titik. Nah setio loh, cuman si kok be potongannya. Tapi ada juga yang duo dua, berselingkuh ya, lebih dari nol ya. Eh? ini satu titik, dua titik, ini nol titik tidak ada titik, potong ya. ini jadi analisis tipot titik potong sumbu X terus kayak ini lima ini tipot sumbu Y nya nah, sumbu Y sama dengan lima atau C ini nah, inilah, ini namanya analisis grafik fungsi kuadrat. jangan ya. menarik kan ya, main-main data nih. Ozora tertarik? Apa makin bed. Waduh, kok mumet ini, cak mana ini? Kostumnya oh, ini lagi gitu. Kumpul ke data dari anak gua ya. bikin grafiknya, bikin ya Ya. Yeah. kalau kalian bandingkan dengan yang PR tadi ya jelas sangat ngumet ya PR-nya simpelnya enam soal enak eh, cc itu baik kan <laughs> PR tadi nah tapi, tapi kalau fungsi kuadrat itu soal sih kok tapi analisisnya banyak ya nah itu baca satu gambar 1000 1000 kata-kata istilah itu kan Nah kakak kasih contoh Yang lain nih Kakak ini dapat dari buku Cetak yang dari Dignas Nah ini dia Menggambar X kuadrat plus 5X plus 6 Contohnya tuh ya eh. Aduh Nah variasi-variasinya Banyak ini jadi Ya okay. Nah. Ini sudah ini kemarin kan. Jadi kalau kita nak lemak nganalisis analisis gambar ya, kita bikin dulu sebenarnya cara cepatnya ini kira-kira sumbu simetri x ekstrim kan ax kuadrat plus bx plus c ya itu tadi kan. Apa rumusnya? Ingat tak Jor? Min B 2 Apa Jor sini? 5 kan? A nya itu hmm. kawadrat 1 1 Ya. Terus Y ekstremnya nya F 5 Jadi min 5 kawadrat Tambah 5 kali min 5 Tambah 6 25 25 tambah 6 sama dengan 6. Jadi. Nah, kompor 0 habis tuh. Yeah. Sama tipe sumbu X-nya. Tipot sumbu X itu, kita faktorki dulu. X kuadrat tambah 5 X plus 6 itu sama dengan 0, ya. 6 itu kan faktornya 3 sama 2 kan? Nah, jadi kakek X kali X tambah 3. 2 dikali x tambah 3 jadi x plus 2 dikali x plus 3 nah berarti dia nih di min 2 sama di min 3 Nah jadi cak mana absis kita kaget di Excel harus make minus 2 sama minus 3 ya yeah. dan ada X ekstrimnya minus 5 ya yeah. Min b per dua a, a nya satu dikali dua, ya. minimal per dua. Nah jadi berarti ada unsur pecahan setengahnya di sini di rumus ini. Nah itulah kakek. Jadi di Excel kita bikinnya. Nah, harus masuk kalo ini data yang barusan kita dapat tadi. X-nya habis X kuadrat ya? 5X sama 6 F X-nya sama dengan Y X kuadrat plus 5X plus 6 ya? nah. X-nya berarti dari kita harus dapat minus 3 minus 2 tapi ada juga minus 5 per 2 berarti loncat setengah w. minus 3 nah selanjutnya ini kaget ubah jadi uh, fraction ya. sama dengan A2 ditambah 0,5 nah, minus 2 setengah Terlalu banyak lah ini. Ini 6 titik cukup. Banget. Dari. Ini mbak. Dari. Minus 5. Okay. Nah, minus 5. Lima minus 5. 5 per 2. Minus Nah ini. Ini nengage jadi sama dengan a2 pangkat 2. Terus itu sama dengan 5 dikali a2, ya. Nah, ini tarik bawah. Tarik bawah juga, ya. 6 ditarik bawah. Nah, gage fx-nya ini sama dengan sum tadi. Sum B2 sampai B2. Nah. Benar ya 25 in Nah, terus jadi ya. Nah, ini baru di insert scatter Nah, inilah kurang lebih grafik soal kita tadi. Ya, sama dengan sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6 okay. nah, jangan lupa tadi kata, -kata apa data jangan tidak di copy data ini bukti yeah. bukti kalian tidak contek yeah. nah, ini data sama ini nah ini baca di setting ini sebagai data baca sebagai langsung gambar dah. cah nah ini jadi jadi kita tuh Gambar lah dapet, ya. Nah, minimal per 2 nih, pasnya nih. Ya, ini datanya sudah ini. Eh, nah, ini yang sumbu ekstrim tadi, eh, sumbu simetrinya ya. Ini ekstrim sama dengan minimum per duo. Nah, ini dia punya titik balik maksimum. Min 5 per dua tadi di minus dua setengah. nah minus seperempat ini ya, ini titik balik minimum ya, nah minimum, nah dia di minus seperempat ya, ya dia di bawah nol ini sudah ya, tapi sebelum satu. Nah, lagi ini pembuat ininya, C-nya, eh. C-nya di 6. Misalnya, tuh, yeah. Nah, ini C-nya tipot sumbu Y, ya. Yeah. Nah, ini tipot sumbu X, 2 iko di min 2 sama min 3. Yeah. Nah, inilah analisisnya, yeah. Kalau dia A nya 1, A sama dengan 1 itu lebih dari 0 kan, hadap atas ya. Habis itu dia bisa dianalisis diskriminan, B kuadrat min 4 AC. B nya 5, 5 kuadrat min 4, A nya 1, C nya 6. 25 kurang 4 kali 6, 24, 1 kan, 1 kan? lebih dari 0. Ya, diskriminan lebih dari nol memotong di dua tempat eh tipe sumbu x nya eh nah, sama cak yang kakak kirim tadi tipe sumbu x ya nah yang ini ya nah ini ya teori yang kakak maksud dari itu nah, sama kan di dua titik nah, sumbu nya oke diskriminan. Nah. ada yang mau nggak nah 4 menit terakhir sebelum selesai tiap ada yang nak tanya yang lain lebih paham lah ya lebih terarah ya kita kita cari faktor dulu sumbu simetri baru penentuan sumbu x nya posisinya ya nah ini yang c dan d ini kalian jenguk sekilas sama-sama ada plus 6, tapi bedanya dia ada minus lima nah ini kaget mempengaruhi datanya dan posisinya bentuk sama sebenarnya tapi ini faktornya X min 3 x min 2 pembuat 0 jadi di 2 sama di 3 nah hati-hati ini sumbu simetri tetap X A sama dengan min B per 2 A min 5 per 2 kali 1 jadi 5 per 2 jadi kita bikin data yang ada absisnya 2, 3, dan 5 per 2 eh ini ini jadi kayak kita kita jadi bikin Excel nya datanya ini ini x ya. x kuadrat nah ini min minimal x eh. nah bikin Teks eh. minimal x enam, eh. oke. FX-nya sama dengan y, sama dengan x kuadrat minimal x tambah enam. Nah, ini jadi kayak x-nya bikin dari nol, nol, eh. tapi loncatnya bikin. Bikin setengah atau seperempat, kalau nak lebih detail lah. Setengah lah. terlalu besar. Kalau ini, udah dari satu. Nah, itu. Okay. Jadi ini sama dengan a 2 1.5 minus 5. Kan. Nah, tuh, beda datanya, Beh, ya. Ininya. Nah ini get sum. Eh. A2 D2. D2 eh. Nah entah. Ini beda data ya. Metadata posisi ya. Ya, Ke ini nya. Q Nah. Ya, yeah, beda posisi. Baik, be. sebenarnya bentuk sama ya. Yeah.